Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama channel youtube blind project channel youtube paling blind sa indonesia raya oke malam ini uh, saya akan menghadiri acara Natalan diundang oleh Mama Shin Selamat Natal dan Tahun Baru buat teman-teman yang juga sedang merayakannya. Oke, langsung aja ke TKP. check it out! Hasil ini acaranya ini bertahun Ini acaranya semuanya bodoh Bagaimana ini? Bagaimana ini ал吶�仔 好 ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Cómo no? están? ¿Cómo están? ¿Hola? Yang bakso, yang bakso.